Yeah. dong dong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kompak selalu Pada sobat-sobat Dimanapun berada Ya Pada kesempatan Kali ini Kita akan bahas Bagaimana caranya membuat Video pengantar dari channel kita Tidak terkena hak cipta Atau iklan hak cipta ya, Caranya gampang Mudah Sesederhana itu penasaran, tapi jangan lupa like, subscribe video ini dan share teman kalian yang gak ketinggalan info. ya ini pakai aplikasi HP ya ada juga film record sama ini jendel maker ya kita pilih-pilih di sini sesuai keinginan contoh ya kayak ini punya saya ya Happy YouTube video, jadi tinggal kita pilih. Terus ini juga nah, kayak contoh ini, nih. Nah, yang itu. Ya itulah tadi cara buat video pengantar channel kita. biasa data yang diaktifkan terima kasih